dokter itu kan tukang cubles nah orang ngebor sumur juga tukang cubles kalau ngebor sumur itu hanya pakai otot 100 ribu, 200 ribu Sehingga dicubles alat panas, kotor coba dokter cublesnya cili, adem, beraseh, wangi sing dicubles empuk sekali cubles cus gak pernah ditawar sama orang Berapa, Pak Dokter? 600 ribu. Gak bisa kurang, Pak. nggak ada. Berapapun dibayar Paham? Paham. Yang kerja keras ambil batu gede-gede di pegunungan itu. Masya Allah seharian 100 ribu, 200 ribu. Tapi yang kerja cerdas ambil batu kecil 100 juta, 200 juta. Batu ginjal yang diambil.